Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sama betul juga ya teman-teman ini tetap di lokasi pantai wisata kumukandong dari minggu ini sangat rame banget ini ya teman -teman. pantai kumukandong Jawa Timur. Ini lokasi parkiran. Nah, kita lanjut ke sana nanti ya. Ada apa aja di sini? Pengunjungnya ramai banget. Wisi umum Nah ini panitia-panitia pantai kumukantong, dipenuhi dengan pohon-pohon cemara ini. teman-teman yang mau main kesini, silakan. Puk darwis bumbu kandong, tempat wisata. Nah, nanti kita menuju ke sana lagi. Pengunjung-pengunjung pengunjung pada mau pulang karena mau hujan ini, ya. apa saya bareng maling nah, ini mudah nak. ini ya. mudah ya. ini mudah ini tuh ini mudah makan apa ini ciku <laughs> di Pantai Gumukan Tongancar Banyuwangi jauh lagi di sana warung-warung atau tempat pemain juga ada di sana ya nih seburpangan para wisatawan ya. nih nih menunggu rombongan nih sekur pengjemput dan pengantar pengunjung ini ya, teman-teman. Ini. Nah, ini. Sangat ramai. ceria minggu sangat ramai banyak pengunjung datang yes kami kembali pulang tas sore rame kali pengunjungnya yang datang eh, lanjut lagi Ujan, hujan hujan hujan lah guys. lagi hujan ini ya jadinya pengunjung pada pulang nih ini di warung-warung ini Kalau mau beli pop mie indang buring Ikan bakar. Ikan bakar sini tersedia. Nah, ini masih hujan. Maso. Kalau mau mancing itu di sana masih ada rumah apung ya. Ini sampai full full ini. Itu di rumah apung untuk mengantar orang-orang mancing termasuk saya. Pantai Wisata, Gumuk Kantong, Banyuwangi kota sangat luas ini, ini pengunjung pada pulang ini Karena sudah sore pada sepi Hujan deras. Loh. Hmm. Uh, Bangunnya pada pulang. Sudah hati-hati ya. Nek kono mau rata gu di ya kok. Sing dak terne awan monggo. mancing? Iya. Kita mau ki mau Anu sarungnya malam minggu ya aku main mancing malam minggu aja minggu antrian malam cuma ya kok nah malam-malam cuma -malam ya aku mancing entok dan terus gimana ya malamnya itu lo kalau keinginan jauhku untuk baru beri ini karena beras warna, bain, semoga ya. video ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh